Silakan, yang di rumah ini akan saya jelaskan lagi ya, cara mengelola data menggunakan Excel. muncul apa nih nah ya kali tanya hasil perkalian nol kali nol satu kali satu dua kali seterusnya hasilnya ini nambah satu sampai sembilan tinggal kita sorot. 140. Yang ini sampai 100 atas, batas bawah, dan itu frekuensi Kita masukkan batas bawahnya, yaitu dan asal, dan langsung, kalau sampai sembilan, sampai kita satu karena kita sama, dengan waktu kita itu nih hasil perkalian kita blog itu bisa kan kontrol terhadap blog atas atas tekan kontrol tan shift cek jumlahnya harus seratus ada 13 kolom 13 baris jumlahnya adalah kita secara bagaimana cara menggambarkan diagram bata. Ada yang blok klik diagram bata. Sekarang kita tinggal ngedit di kanan format dan area. ya akan banyak partai yang lain bisa Ucuk itu dijual, caranya seperti. Kita akan mencoba.